Biar aku sayang Dari tangan langsung ya orang itu <tongan> oh, Hai, nomor, nomor enam, langsung saya carilah. Oh, ya, All right. Aku takut tidak ke selanjutnya Langsung saja, Langsung saja. Langsung saja. Langsung saja. Saya ada tempatan baru, dulu julukan tapi tidak dimanfaatkan dengan kuburan. Akhirnya, bulu dua hari juga hewan. Iya. Saya nak pergi, Pak. Boleh berjuang terbaik ini kami Baik, oh, Satu, dua, dua kandangnya. saya, pukul ya, akan